udahlah asopa merzuldo itu kok ngokai pemanam kerisam kapilabu mau ngokai pemanam kerisam seko sini mungkin ngoseko ya si buseko maitan arai pemanjera ku buseko maitan arayangan bilier